Tidak oh, ada rasa cinta antara kita Ini tinggal kemana Ini kulupakan semua tentang diri, Namun tak lagi kan seperti dirimu oh, bintangku Dirimu, oh syukari. Yes, you